Jadi pagi diantar sama keluarga, sore harinya dijemput juga. Jadi mereka di sini beraktivitas, jangan sampai tidur, jangan sampai banyak istirahat senior sehingga diarahkan nanti pulang dari hobby club bisa tidur dengan nyenyak. Nah, wellness trail ini adalah eh, para senior diajak berkeliling taman. Berkeliling taman, tentunya di taman akan ada pohon buah-buahan, pohon sayur. Oke, okay, kita mulai obrolan kita pada episode kali ini. Uh, saya ingin memperkenalkan dulu teman saya yang jadi co-host sesama tuan Rumah itu, Dokter Siti Nur Mkes. Uh, MKS. Ya, nanti beliau biar memperkenalkan diri. Nah, narasumber kita kali ini adalah Dokter Satria Teguh Wisesa, Biasa dipanggil Dokter Teguh. Uh, kalau biasanya yang muncul di obrolan ini itu kebanyakan orang-orang pemerintahan. Ini. Nah, ini saya dapat kehormatan kali ini karena uh, Dokter Teguh sudah berkenan untuk hadir ngobrol di sini. Saya kira ini penting karena nanti kedepannya itu sebagian besar dokter atau tenaga kesehatan itu ya di sektor swasta, tidak di pemerintahan ya. Bu Nur Zainab dulu memperkenalkan diri terus baru dokter ya. Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Pak dokter Teguh eh, Dokter Gunawan dan juga Pak penikmat podcast eh, Gunawan Setia Channel Salam sehat dan happy selalu Saya Bu Siti Nur Zainab Biasa dipanggil Bu Nur Makasih sudah berjumpa pada hari ini dengan uh, Pak Gun, Pak Teguh, dan juga Pak uh, penikmat podcast yang berbahagia. Oke, okay. uh, Pak Teguh silakan memperkenalkan diri terus mungkin nanti bisa cerita tentang uh, apa itu hobi Club dan bagaimana tugas sehari-harinya. Silakan Pak Teguh. Yeah. Uh, terima kasih, Dokter Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Dokter Gun dan Dr. Nur. Ini Dokter Nur ini senior saya, uh, tadinya saya bertugas di <coughs> puskesmas Imogiri 1 Bantul. Ya tadi dokter sudah memperkenalkan saya, nama saya dokter Satria Teguh Wisesa, saya biasa dipanggil dokter Teguh Dok. Saya saat ini saya terakhir bertugas adalah di Kasih Ibu Hospital Group yang sudah 17 tahun saya bergabung sampai saat ini dan terakhir ditugaskan di Mopi Club. Hopi Club ini dok, saya perkenalkan bahwa uh, Hopi Club merupakan senior daycare. daycare. Jadi uh, penitipan oh. senior lansia uh, yang mereka beraktivitas dari pagi sampai sore. Dok. Jadi pagi diantar sama keluarga, sore harinya dijemput juga. Jadi mereka di sini beraktivitas, jangan sampai tidur, jangan sampai tanya istirahat uh, senior. Sehingga diharapkan nanti pulang dari Hopi Club bisa tidur dengan nyenyak. Mungkin itu perkenalan saya dulu, dok. Oke, okay, uh, terima kasih. Uh, jadi, aktivitasnya lebih banyak kesehatan secara keseluruhan begitu, atau atau juga menangani kasus-kasus medis sehari-harinya itu? Ya, selama 17 tahun saya bergabung di Kasih Ibu, dok. Jadi, saya waktu itu di IGB. Uh, hmm. Uh, ditempatkan di jadi pertama kali nah, waktu itu baru dua bulan uh, diberi kepercayaan untuk masuk manajemen hmm. jadi waktu itu manajemen padahal saya tidak uh, basic manajemen mungkin tidak dokter, dokter jadi uh, karena support dari uh, komisaris owner dari kasih ibu bahwa di manajemen itu kita belajar yaitu yang menguatkan saya uh, mau bergabung di manajemen. Jadi baru dua bulan training di UGD, eh, saya dipercaya di manajemen, pada waktu itu saya memegang eh, sebagai koordinator dari bagian dari klinik Kasih Ibu. Jadi eh, jabatan yang pernah saya eh, alami di manajemen Kasih Ibu adalah koordinator dari klinik, kemudian pernah jadi manaj manajer penunjang medis, pelayanan medis, Pernah juga di personalia dan memang eh, suatu saat saya eh, dipercaya sebagai direktur dari salah satu kasih ibu grup Hanya saya selalu minta perlu waktu untuk masih belajar dong. Jadi sampai saat ini karir saya dikasih ibu sebagai center manager copy club Seperti itu Dok. Jadi selama... Uh, dari awal ya penanganan pasien tetap saya lakukan kemudian di manajemen pun pasti akan hubungan juga dengan pasien dok. jadi dengan dokter spesialis dengan pasien seperti itu dok. Lah, ya. Pak Teguh kenapa itu kota tarik lansia itu kenapa tuh ya dokter sebenarnya uh, saya berpikir juga ini usia saya sudah mau <laughs> ya, lansia ya, sehingga saya, saya ditempatkan di sini. Saya tidak terpikirkan untuk uh, apa, bergerak uh, yang terakhir ini, Dok. Jadi, uh, ya, seperti biasa, kita kan, kalau uh, bergerak di bidang profesi dokter, pasti jasa pelayanan itu mulai dari bayi sampai uh, usia lanjut, ya, kita layani dengan baik. Uh, mungkin dari pelayanan yang saya berikan itu. Uh, membuat owner atau Bapak Komisaris Ibu Komisaris mempercayakan saya untuk uh, mendampingi dan merawat lansia seperti itu. Jadi saya ditugaskan tadi. Tadinya saya berpikir karena saya paling tua ya di manajemen Tapi ternyata tidak ada yang lebih tua dari saya, tapi saya yang dipilih uh, untuk uh, di Hobby Club. So, itu. Kalau resminya apa nama jabatan di Hobby Club itu? Uh, uh, Center Manager, loh. Center Manager. Iya. Yeah. Uh, tugasnya, fungsi saya kan uh, apa, nol ini soal yeah, soal. Iya. Yeah, yeah. Coba bisa dijelaskan lebih ke arah manajemen atau atau atau bagaimana itu? Yeah. Um. Uh, Hobby Club sendiri loh merupakan uh, apa kerjasama dengan Hobby Club di Finlandia. Jadi klub oh. ini pertama kali adalah di Finlandia mereka sudah puluhan tahun bergerak dalam bidang perawatan senior, geriatri hanya mereka basicnya tidak hospital, jadi perusahaan keluarga yang menangani keluarganya yang senior, sampai akhirnya e, menerima e, senior lansia yang lain di sana, jadi sudah 30an tahun, kemudian yang kedua ada di Singapura, OP Club, dan yang ketiga ada di Indonesia tersyukur itu ada di Bali itu. jadi bergabung dengan e, kasih, hobi, e, kasih hospital jadi kami menganut uh, prosedur atau panduan dari Finland uh, kemudian uh, keseharian saya sebagai center manager di sini tentunya mengatur operasional daripada hobby club di samping itu saya tidak melupakan profesi saya sebagai dokter umum yang uh, juga memberikan konseling kesehatan buat para senior juga pendampingan kepada caregiver yang kebetulan caregiver saya di sini adalah perawat-perawat senior dari kasih ibu yang diberi kepercayaan sehingga mendampingi mereka uh, untuk melakukan uh, treatment kepada para senior. Di samping ya di luar medisnya juga saya urus karena saya sudah suka disini jadi mereka itu dari pagi sampai sore ya, di situ ya, yeah, diantar uh, oleh keluarganya jadi tidak, tidak mondok gitu ya. Iya, yeah, tidak uh, jadi, uh, yeah, uh, jadi apa ya, seperti tempat ya, club ya, yeah, itu club. apa saja yeah. kegiatan mereka itu di situ satu, satu, hampir satu hari itu apa saja, iya, yeah. nah, yeah, dokter mereka uh, bisa bergabung dengan copy club, ya mereka harus menjadi member, join menjadi member. Uh, jadi uh, pada saat mereka join member karena kebutuhannya ter terhadap copy club, tentunya saya melakukan screening. Uh, screening di sini adalah screening secara fisik, secara umum, kemudian juga uh, screening secara mental, memori. Jadi kebetulan juga saya sudah bergabung dengan Yayasan Alzheimer Indonesia yang sering melakukan pelatihan-pelatihan tentang demensia. Itu saya ikuti aktif sehingga saya melakukan itu di Hopi Club. Saya terapkan di hobby Club, jadi kita melakukan screening. Andai kata itu sudah kita lakukan screening dan sudah ada hasilnya kita sampaikan kepada calon member kita. Dan mereka akan bergabung menjadi member. Nah, di sini nanti member itu akan dibagi dua, dok. Ada member yang aktif maupun member prioritas. Kalau yang aktif ini adalah senior yang masih eh, aktif walaupun mereka juga eh, masih bisa bekerja, berbisnis, seperti itu. Sedangkan kalau yang priority ini adalah member yang memang kebutuhannya khusus, dok. Salah satunya adalah senior yang mengalami demensia Alzheimer, demensia karena stroke, demensia karena Parkinson, kemudian juga karena mungkin mereka tidak demensia tapi mengalami kondisi-kondisi penyakit kronis. Jadi mereka di sini akan beraktivitas dari pagi sampai sore, loh. Nah, tadi Dokter Nur tanyakan aktivitas apa saja? Ini panjang ya, Pak. Ya, silakan, silakan. Silakan. Kita waktu. Ya, jadi mereka akan setelah menjadi member, mereka akan melakukan visit ke hobby club itu dari hari Senin sampai dengan uh, Jumat. Uh, Sabtu Minggu kita libur walaupun kita ada kegiatan ekstra di hari Sabtu dan Minggu. Jadi uh, Senin itu mulai dari Senin sampai Jumat itu mulai dari jam 9 uh, sampai dengan jam 4 sore. Sedangkan kita prepare sudah masuk kerja jam 8 pagi. Jadi kita menyambut member itu jam 9. Pada saat member datang pertama kali, mereka akan dilakukan program aktivitasnya opi club yang pertama adalah wellness trail. Nah, wellness trail ini adalah para senior diajak berkeliling taman. Berkeliling taman, tentunya di taman akan ada pohon buah-buahan sayur-sayur mayur, kemudian juga ada uh, hewan peliharaan, kelinci ikan. Nah, kemudian juga senior akan diminta membaca tulisan-tulisan di taman, kadang-kadang untuk demensia ini gangguan memorinya sudah sedikit hilang ya kita latih lagi di sana kemudian di ya saat pandemi ini taman saya ini cukup luas di di hobby klub ini cukup luas di saat pandemi ini kita nggak susah cari matahari karena itu salah satu untuk imun tubuh kita, jadi pada saat pandemi pun saya eh, di Hobby Club ini masih tetap aktif loh, tapi tentunya dengan eh, prokes protokol kesehatan kemudian pada saat satu jam mereka sudah wellness trail, mereka akan masuk ke dalam gedung Hopi Club, jadi di gedung hobi Club ini mereka akan eh, melakukan kegiatan morning tea, jadi morning tea itu mereka disuguhkan eh, apa snack e, minuman yaitu susu kopi teh yang kita tawarkan sambil mereka e, bercerita remind, tentang apa kegiatannya sebelum datang ke kopi kemudian e, caregiver atau pendamping yang merupakan staff kita juga akan bertanya lebih e, jauh lagi karena ini sekaligus menilai mengevaluasi e, brand dari para senior. Nah kadang-kadang saya punya senior yang memang demensianya cukup berat Jadi sudah Alzheimer Jadi ceritanya kadang-kadang tidak nyambung Dan diulang-ulang seperti kaset Jadi rewin seperti kaset Jadi diulang-ulang cerita itu ya kita harus dengar Apapun yang senior sampaikan kita harus dengar Dan jangan kita bantah Kok itu-itu saja jadi diulang ya pengalaman saya dulu punya nenek kakek rasanya saya salah untuk bertanya seperti itu jadi kita harus mendengar baik bila perlu direspon seperti itu jadi pada saat moningti uh, sudah selesai kita lanjutkan dengan brand training dok uh, ya, apa brand, brand brand training oh. ya yeah. Jadi uh, aktivitas brand training itu uh, kita berikan uh, senior itu latihan-latihan seperti angka, huruf, uh, kemudian menulis, kemudian juga ada game-game, uh, kita punya namanya Memoera, ini dari Finland dan Singapura. Memoera, Memoera ini adalah untuk uh, mengingat kembali uh, penjumlahan perkalian seperti itu, kemudian ada Permainan-permainan uh, game yang berhubungan dengan brain. Nah, mungkin kurang lebih satu setengah jam, bahkan sampai dua jam. Uh, mereka akan uh, lanjut uh, program yang lain. Uh, di sini bisa memilih uh, karaoke, bernyanyi, kemudian bisa memilih menari atau dansa. Mungkin senior-senior uh, yang duduk sukanya berdansa, mereka akan berdansa. Kemudian juga bisa mereka melakukan treatment Nordic chair namanya. Ada program Nordic chair, jadi mereka adalah senior-senior yang mengalami gangguan pola tidur. Jadi kalau senior-senior biasanya suka bangun malam-malam hari ya dong. Jadi pada saat di Hopi, mungkin akhirnya lelah kita berikan treatment namanya Nordic chair. Jadi mungkin kita ingat di masa kita bayi atau kecil, kita uh, diayun-ayun ya dok, yeah. diayun-ayun sambil uh, mendengarkan dendang uh, lagu dari ibu kita. Na'at. ini berupa alat, jadi alat yang uh, otomatis di, uh, pakai menggunakan remote. Jadi senior akan direbahkan di sana, kemudian alat akan bergerak seperti ayunan. Kemudian senior akan relaksasi mendengarkan musik tanpa headset dok. Hmm. Jadi kalau senior diberikan headset hand, di telinga itu merasa tidak nyaman. Jadi alat itu mengeluarkan musik yang hanya senior aja yang bisa dengar. Jadi sekitarnya tidak tidak uh, bisa mendengar karena alat itu keluarnya uh, musik itu keluar dari alat itu. Gitu. Jadi treatmentnya itu 20 menit, uh, tapi kadang-kadang senior keterusan karena mungkin pola Tidurnya sangat terganggu Jadi ya saya berikan batas waktu Sampai 30-45 menit Nah kemudian kita akan Membangunkan senior Tapi dengan tidak tiba-tiba jadi ada teknik kita membangunkan senior yang tadinya jendela kita tutup, tirai kita tutup pada saat senior sudah selesai terapi, treatment kita akan buka tirai itu pelan-pelan dan otomatis senior akan membuka mata. Jadi kita tidak akan membangunkan membugahnya karena khawatir nanti senior akan terkejut. Nah, setelah ada treatment program Nordic Chair, tadi eh, saya sampaikan juga ada program eh, exercise. loh. Jadi, di gedung hobi sendiri ada alat namanya kur eh, Jadi, itu semacam alat gym atau fitness kita sebut program kita Gymnastic Elderly. Jadi, eh, para senior melakukan exercise yang kita sama-sama tahu biasanya Uh, sudah lansia, senior, sudah ogah-ogahan untuk melakukan olahraga, exercise. Nah, ini kita berikan uh, program exercise. Tentunya, senior akan berpikir, ini program exercise-nya dari besi semua. Saya akan tidak akan bisa melakukan. Nah, justru kami memberikan program exercise for mesir itu adalah sesuai dari kadar kebutuhan senior. Jadi alat ini mengambil sistem pneumatik pneumatik dok ya. Jadi mengal, eh, apa eh, bebannya itu dengan udara, tekanan udara, pneumatik. Jadi senior akan melakukan exercise eh, sesuai dengan tenaga senior. tidak dipaksakan seperti di tempat gym 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Uh, di sana akan diberikan exercise karena supaya otot-otot senior uh, tidak uh, cepat atropi. Ya. Jadi, itu kita lakukan. Nah, di alat-alat masing-masing alat-alat tersebut juga akan ada monitor yang bisa memantau, uh, uh, apa namanya, memantau pencapaian senior melakukan exercise. Dan alat-alat monitor itu, kami punya kartu uh, di sana, bisa terkonek dengan Finland dan Singapura. Jadi, Finland, Singapura tahu member kita melakukan exercise, apakah perlu ditingkatkan bebannya, apakah diturunkan, itu uh, dia juga ikut membantu evaluasi. Nah, di alat kur itu ada juga namanya uh, cyber cycle, alat cyber cycle. Jadi, alat berupa sepeda, dok. Nanti mungkin saya akan tampilkan foto, dok. Ya, ya, ya, ya. Terima kasih, terima kasih. Alat cyber cycle itu, uh, alat sepeda, uh, jadi sepeda, jadi bukan fisik ada yang kita dapatkan kesehatan fisik, tapi juga di sana akan ada layar monitor untuk mengasah brain daripada senior. Brain apa yang dilakukan di layar monitor tersebut? Antara lain adalah kita bisa memilih, kita maunya di suasana naik sepedanya di suasana apa? Apa desa, kota, hutan? Nah, senior sendiri yang suka untuk oh, tertentu saya pilih yang di hutan ya, hutan kita bisa bayangkan pohon-pohon ini, sana akan terlihat kemudian ada jurang kanan-kiri, nah kita selalu padu senior, jangan sampai jatuh ke jurang, jangan sampai nabrak pohon, tentunya senior akan melatih trennya mana harus belok kanan, malah mana harus belok kiri nah, kadang-kadang senior juga masih punya jiwa kompetisi, atau mengingat jiwa kompetisinya di masa muda jadi di layar monitor itu, senior akan berlomba loh Jadi ada sepeda lain Dan di mana senior berada posisinya, caregiver akan memandu Mungkin dengan cara uh, memberi semangat untuk menyalip, mengejar Tentunya uh, ini senior kan pasti tenaganya akan berita dengan kita Kita tidak usah khawatir loh Jadi di monitor itu akan terpantau juga vital sign senior hmm. Jadi akan diukur nadi senior, kemudian jarak tempuhnya berapa, itu sudah terukur. Jadi kalau memang senior eh, sudah kelelahan, kita akan hentikan. Nah tentunya kalau senior bisa lebih bagus, eh, pencapaiannya kita juga akan berikan appreciate kepada senior yang melakukan itu dengan baik. Nah kemudian pada saat eh, exercise sudah selesai, ya... Nah mungkin di sini programnya tadi mungkin saya sampaikan seperti secara berturutan ya dok ya Pada ya, ya. sebenarnya kami menangani senior tidak bisa seperti itu dok Jadi ini adalah sesuai dengan kebutuhan senior Jadi kebutuhan senior kalaupun wellness trail kita tidak bisa lakukan pagi hari itu bisa balik lagi dok Sore hari yang mungkin hidalanya tidak terlalu panas bisa kita lakukan di sore hari Kemudian morning tea, setelah morning tea, kalaupun moodnya senior tidak bisa untuk mengikuti program brain training, mungkin saya akan alihkan ke exercise. Nah, kalau exercise juga tidak bisa, karena capek, mungkin saya capek, dok, saya lelah seperti itu, mungkin saya... Alihkan ke program yang lain yaitu hiburan, karaoke, menonton film-film zaman dulu. Kemudian mungkin ada senior yang hobinya dulu olahraga. Jadi menonton uh, pertandingan olahraga seperti itu. Jadi itulah program-program di Hopi Club dari pagi sampai sore. Dari hari Senin sampai Jum'at. Kemudian satu minggu tadi saya sampaikan ada uh, ekstra juga. Layanan ekstra. Di sini yang terakhir adalah Yoga Senior. Jadi mereka diberikan uh, yoga, mungkin kita membayangkan yoga itu uh, yang pada umumnya mungkin yang lebih mudah itu akrobatik, segala macam Tentu senior kita bisa melakukan ini. Tapi kita punya uh, yoga senior yang di disini adalah untuk mengolah pernafasan kemudian stretching, dan kemudian meditasi. Mungkin itu yang uh, ekstranya. Kemudian ada juga ekstra, kami punya musik kulintang, musik angklung. Jadi senior yang uh, suka bermain musik, akan kami persilahkan di hari Sabtu dan Minggu tersebut. Di samping program-program uh, yang lain. Loh. Demikian. Loh.